Live streaming Real Madrid versus LC. LC akan menjamu tim tamu Real Madrid yang akan digelar di Stadion Estadio Martinez Valero LC pada Kamis 20 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid di atas kertas diunggulkan pada laga ini. Los Blancos sendiri kokoh di puncak klasemen tanpa ada catatan kekalahan. Kemenangan sebelumnya atas Barcelona menjadi modal penting tim ibu kota unggul 3 poin dan meraih posisi puncak. Los Blancos tak terkalahkan dalam delapan beras pertandingan terakhir, serta Real Madrid hanya menelan empat kekalahan dalam 47 pertandingan La Liga terakhir mereka. Sementara itu, Elche berada di posisi penghujung klasemen. Skuad besutan George Almiron ini patut waspada. Posisi ke-20 bukanlah tempat yang aman bagi Los Franji Verdes. Pergantian pelatih dari Francisco Rodriguez ke George Almiron membuat tim Los Franji Verdes kesulitan melewati musim ini. Bagaimana tidak, sepanjang perjalannya La Liga, LC tiga kali kalah dan dua kali imbang tanpa mendulang satu pun kemenangan. Berbanding terbalik dengan tim lawan, Real Madrid hampir sempurna dengan empat kali menang serta satu kali imbang. Meski terperosok di zona degradasi, bukan tidak mungkin LC bermain menggila di sisa laga La Liga. Las Blancos diprediksi akan bermain tanpa beban dalam laga kali ini. Live streaming Real Madrid versus LC dapat disaksikan di platform video.com. Vinicius Junior Ranking 8 Ballon d'Or, Neymar-Murka Penyerang Paris Saint-Germain atau PSG, Neymar mengomentari ranking 10 besar Ballon d'Or 2022. Menurutnya, Vinicius Junior sepantasnya masuk zona 3 besar ketimbang berada di posisi ke-8. Seperti diketahui, pemenang Ballon d'Or 2022 sudah resmi diumumkan oleh Football Friends selasa 18 Oktober 2022 lalu. Penyerang Real Madrid Karim Benzema berhasil menyambut penghargaan individu bergengsi tahunan tersebut. Sadio Mane, dulu Liverpool, sekarang Bayern Munchen, dan Kevin De Bruyne, Manchester City menyusul di urutan kedua dan ketiga. Namun, menurut Neymar, Vinicius Junior seharusnya berada di posisi mereka. Karim Benzema pemain top yang pantas mendapatkan gelar Ballon d'Or 2022, kata Neymar, disadur dari Goal Internasional Rabu 19 Oktober 2022. Tetapi, Vinicius Junior berada di urutan ke-8, itulah Lucon. Dia minimal berada di posisi 3 teratas. Sambungnya, Pernyataan Neymar bukan tanpa dasar, sebab Junior, sapaan akrab Vinicius Junior, memang menjalani musim yang mengesankan pada 2021-2022. Pemain asal Brazil tersebut berhasil mencatatkan 22 gol dan 20 assist dari 52 pertandingan di semua kompetisi. Tak hanya itu, Vinicius Junior juga unggul dalam pencapaian gelar untuk klub ketimbang Mane dan De Bruyne. Ya, Vinicius Junior mampu mengantar Los Blancos di julukan Real Madrid memenangkan tiga gelar di akhir musim. Real Madrid luncurkan jersey khusus untuk hormati Karim Benzema. Real Madrid akan meluncurkan jersey baru yang unik untuk menghormati Karim Benzema. Seperti diketahui, Karim Benzema baru saja meraih Ballon d'Or 2022. Pemain asal Prancis itu meraih penghargaan tersebut pada Senin, 18 Oktober 2022. Untuk menghormati Benzema, Real Madrid akan mempersembahkan jersey edisi khusus dan terbatas. Jersey ini akan dicetak dengan nomor dan nama berwarna emas untuk menghormati striker berusia 34 tahun itu. Real Madrid mengumumkan rencana untuk memperkenalkan jersey tersebut tidak lama setelah Benzema kembali ke Madrid dari Gala York. Selain jersey untuk menghormati Benzema, Real Madrid juga akan menghadiahi pemain Prancis itu dengan kontrak baru. Menurut media Spanyol Los Blancos akan memperpanjang kontrak Benzema selama 1 tahun hingga Juni 2024. Sementara itu, Benzema telah berulang kali menegaskan bahwa dia ingin bertahan dengan Los Blancos di masa depan. Setelah memenangkan Belon Dior, mantan striker Lyon itu mengatakan akan pensiun di Real Madrid. Saya akan pensiun di Real Madrid, tidak ada pilihan lain bagi saya, kata pemain internasional Prancis itu dalam wawancara dengan Onda Cero. Benzema bergabung dengan Real dari Lyon pada 2009 bersama Cristiano Ronaldo dan kakak. Sejak Ronaldo meninggalkan Bernabeu pada 2018, eks pemain Lyon itu menjadi figur terpenting dalam serangan Los Blancos. Musim lalu, Benzema mencetak 44 gol dan 15 assist dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, memberikan kontribusi besar bagi Real Madrid memenangkan La Liga, Liga Champions, dan Piala Super Spanyol. Pencapaian impresif ini membantu Benzema meraih Ballon dior untuk pertama kalinya dalam karirnya. Usai dapatkan Ballon dior Benzema berharap pensiun di Real Madrid Pemenang Ballon dior 2022, Karim Benzema menyatakan keinginannya untuk mengakhiri karir sepak bola bersama Real Madrid. Ya, tidak ada pilihan lain. Bagi saya itu adalah mimpi untuk menandatangani kontrak dengan Real Madrid, kata Benzema. Benzema menyabet gelar bola emas setelah membantu Las Merengues menjuarai dua gelar sekaligus, La Liga Spanyol dan Liga Champions 2021-2022. Pesepak bola berusia 34 tahun itu mencatatkan 44 gol serta menghasilkan 15 asis dalam 46 penampilan untuk klub Blancos. Bersama Timnas Prancis, Benzema meraih gelar juara UEFA Nations League musim lalu. Benzema menjadi pemain asal Prancis kelima yang menjuarai Ballon d'Or. Kontrak Benzema bersama Madrid akan habis pada musim panas 2023. Benzema pun tanpa ragu menegaskan bahwa ia ingin gantung sepatu di klub asal ibu kota Spanyol tersebut. Saya punya tiga mimpi, membeli rumah untuk ibu saya, bermain untuk Real Madrid dan meraih Ballon d'Or, kata dia. Meski demikian, Benzema masih memiliki ambisi lainnya yaitu menjuarai Piala Dunia bersama timnas Prancis Peluang tersebut bisa terjadi pada gelaran Piala Dunia 2022 Qatar bulan depan. Di sisi lain, Presiden Olimpik Lyon Jean-Michael Aulas memuji kisah fantastis yang dijalani sang striker setelah memenangi trofi bola emas. Ia mengaku sangat puas dapat melihat keberhasilan mantan pemain jebolan Akademi Asli Lyon. Ini sumber kebanggaan dan emosi luar biasa. Bagi kami, ini adalah kisah yang indah. Seorang pemuda dari latar belakang imigran Aljazair Prancis yang bekerja keras di Prancis, kata Jean-Michael Aulas.